Halo guys, welcome back to bongkar 2M. Seperti biasa ya guys ya, kita memainkan modal sedekah. Kita krem-krem dulu ya guys ya. Uh, oh iya yeah, bagaimana kabar sedekah kalian hari ini? Semoga di up ya guys ya. Uh, untuk sedekah pagi ini belum saya spin ya guys ya. Ini sisa spin semalam ya guys ya. Dan terjadi yang mantap-mantap nih. Kita uh, ngasih makan air aja ya guys ya sekali-sekali soalnya gue kalau cari modal di RJ tuh males banget nah dapat kan muncrat koin ini masuk ke RJ ya guys ya ini langsung start di bet 5M ya guys ya nah langsung seketar tau gini kita langsung masuk bet ya guys ya cuman gimana ya guys ya kalau mau main naik bet mentalnya rada kurang cok tapi nggak apalah yang penting kita naik bertahap aja ya guys ya jangan terburu-buru ya guys ya oke okay, kali 5 aduh kipasnya kok gak enggak di atas ya di atas dulu lah kipas lah biar merah-merah merona lah baru biar perkaliannya menggurih-gurih benyoy anjay kayak kali 3 cok kipasnya nggak mau di atas ya guys ya dan chip berhasil naik ke 170M ya guys ya Hmm, kita habisin dulu ya 100 pin jangan terburu-buru naik bet ya guys ya seperti biasa ya guys ya kalau sudah sampai 1k viewers baru ada giveaway nya ya guys ya ini video giveaway kalau ada viewers nya sampai 1k baru saya putar ya guys ya sama video-video sebelumnya ya guys ya makanya dibantu share ya biar cepat mencapai satu kak viewers biar ada giveaway nya ya guys ya oke dapat spot skater ya guys ya ehm, masih di bed 5M ya tapi tadi chipnya hampir ditumbangkan cok kalau kita naik bed pasti tumbang oke kali 6 ya guys ya burungnya oke mantap sekali dapat big win ya guys ya kalau di tuh tuh big win itu gede cok big win mega win apalagi super win nah kali 20 Aduh, tidak ada itemnya aduh kali 20 padahal cok astagfirullah hmm 50m lumayan ya guys ya nah, crot aduh sayang sekali tidak apa ya guys ya okay. nah kita naikkan ya guys ya ke batch 10 dan langsung gas auto 100 ya guys ya mudah-mudahan dapet skater lagi ya guys ya soalnya kalau skater dia itu guri-guri sedap cok tapi kadang jong juga ya guys rj Nah dapat scatter cok di bed 10 nih kan juga anjir. Seperti biasa ya guys ya kalau dapat scatter kita matikan aja cok. Uh, kita cari momen-momen cok menikmati permainan. Buat apa cok dikebut terus cok kalau cuma nyari chip doang kita kan bermain game cok. Cari momen cok mudah-mudahan aja dapat gede nih. Nah, kipasnya udahin 200M lumayan ya guys ya di ya. Aduh. Itemnya japu wah Aduh. Cuman dikasih berapa nih? 450 sangat lumayan ya guys ya di bed 10 lumayan lah Daripada jong yuk Ya, lumayan buat spin-spin lagi, cok. cerot alu, tidak dapat ya, guys. Ya, ini kalau spinnya habis, gue naikin lagi, guys. Ya, naiknya tiap satu tingkat aja, coy. Jangan terlalu nafsu, coy. Yang penting kita ada peningkatan lah, naik tingkat, naik tingkat ya, tidak stuck di bed tersebut, ya. Ini siapa tahu dapat keren kan, lumayan, coy. nembek lima wis itu, berapa? Bits? kehalangin cok sama spider enggak tahu grade-nya ada berapa 3B ya guys ya atau 5B yang mau di giveaway bantu share, -share ya oke okay, dapat scatter ya guys ya di bet15 hmm mantap monyet as. tidak full ya guys ya monyetnya uh, oke okay, 45M ada ke lagi mutar-mutar sah. salah 30M ayolah cok masa segini isinya dulu ikan kali tiga ya guys ya halo oke panda panda aduh pandanya putus cowok lagian gak dikali ya guys ya oke dapat berapa tuh 300m ya guys ya aduh. sangat lumayan ya guys ya nah aduh pada udah merah cok, nah abis pinnya, oke kembali muter-muter lagi ya guys ya pokoknya ini kalau mau ada giveaway nya bantu share-share dulu ya guys ya minimal 1k viewers 1k yang nonton langsung gas ya guys ya gue bagiin chip ya oke dapat lagi scatter ya guys ya kita lihat kali Oke udah lumayan tuh kipasnya nempel di atas waduh sayang sekali gak ada perkalian ya guys ya nah 60m lagi lagi lagi dong oke monyet kali sepulih ya guys ya 5k dari monyet sangat lumayan sangat mantap gurih-gurihnya mantap cok asah lumayan ya guys ya kalau segini guys oke apakah pertama kali 6 ya guys ya dari sikanya 5 ken oke kali 6 lagi mau hmm, burungnya cok sedikit banget oke burung aduh, kurang banyak dan tidak dikali oke udah bermerah-merah nih kali sembilan cok lumayan ya guys ya isinya satu 1b700 ya guys ya ini udah jadi ya guys ya udah jadi ya guys ya tuh 2b500 ya guys ya sini kita lihat ben belum up ya guys ya uh, seperti biasa kita bongkar dulu ya guys ya kita naikkan levelnya ini tanggal dan waktunya ya guys ya nah, itu pokoknya yang ini setelah gua naikin level, gua simpen ke akun tabungan, gua lanjutin tewas ya guys ya <laughs> Gua lanjutin tewas, cok, dan ini kita ambil lagi sedekahannya, sah. sah, sah, sah Nah, kita di sini mainnya barbar ya guys ya Nah, naik bet, naik bet lagi, naik bet kena tuh Trot, trot, oke, okay, trot piling gue ini kenapa pola, cok? soalnya polanya kayak, kayak gini lagi kayak gini lagi, cok Jadi di sini gua ada ragu nih, kalau pola kan mendingan gue pindah rumah aja. Cuman gue cari modal dulu lah, ngumpul kena pola kan. Uh, gue cari modal dulu lah, gas-gas maksudnya lah mati tanam. Set, set, set. Oke okay, dua tirai. Uh, Oke okay, kakek kena Sah, sah sah di sini gue karena lagu jadi satu spin satu spin ya guys ya kita spin manual kalau ini mainnya tadi ya guys ya sebelum sebelum beriset ya guys ya karena gue dikejar waktu ngabisin beberapa akun berapa ratus akun lagi ya 150 kalau nggak salah dimulai dari jam 5 cok sebentar lagi riset jadi gue banyak banyaknya barbar ya guys ya dikejar waktu riset cok jadi dan di sini pun perlawannya lama banget cok gue takutnya akun lain nggak habis jadi di sini udah dapat segini gue putusan untuk kabur dulu cok setelah habisin akun gue balik lagi guys ya ke akun ini Se sebelumnya udah gue cek di RJ Ternyata muter gua keluar, gua masukin lagi lah, gua, gua record lagi lah lumayan buat konten. Kata gua, kan gua langsung mulai di bet 5 ya, guys seperti biasa. Kan kipasnya muter, berarti nggak pola guys. Ini tadinya gua gue mau pindah, mau mau, mau gue pindahin lagi ke, ke mana namanya ke Fafa cuman ah udahlah tadi kan sempet up di RJ siapa tahu ini mau up lagi <laughs> ya kan siapa tahu gitu iseng berhadiah namanya usaha bro ciao aduh ayo dibantu ya guys ya buat like right like, share nya ya guys ya supaya mencapai satu k views ya guys ya baru kita adain giveaway ya guys ya tiap videonya biar semakin berkembang cowok uh, channelnya ya guys ya oh iya gua sekalian bagiin akun ya guys ya gua bagiin akun ya di video ini nih trot trot trot aduh untuk, untuk passwordnya ini ya seperti biasa ya guys ya seperti biasa passwordnya bongkar 2m ya guys ya B nya gede yang lainnya kecil ya guys ya untuk id nya nih gua sebutin nih 4345 Tiga dua tiga tiga delapan Bolang sekali lagi ya guys ya empat lima tiga dua untuk id kedua 45 empat lima tiga dua tiga bolangnya lagi empat lima 03406 Oke okay guys ya Gue bagian dua akun dulu ya guys ya uh, Dan cukup sekian Terima kasih Ingat ya jangan lupa like, komen, dan share ya guys ya See you next video Bye bye